Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara, saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel yang paling mantap Ini kawan Baik, sejak tadi malam Saya banyak ditanya orang Terkait pendapat ya Pendapat terkait Kuasa hukum atau pengacara Barada E Yaitu Uh, Bapak diulipa Payumara yang tiba-tiba diberhentikan sebagai pengacara untuk ya untuk mengawal Barada E dan itu pun kalau kita lihat bersama-sama pas di acara TV pas nah ini akhirnya banyak asumsi banyak pendapat banyak yang beredar pada akhirnya terkait kenapa kok tiba-tiba kuasa hukum Baradae dihentikan hmm. dari malam saya tidak bisa menjawab karena saya ini tidak bisa langsung menjawab kalau permasalahan saya tidak tahu akhirnya saya dapat informasi ya dan di situ disampaikan langsung oleh di, di media sudah ada itu videonya Kabar screen, ya Bapak Irjen Polisi Agus, Pak Agus menyampaikan sesuatu hal. Ya kenapa? Ya ini bisa jadi, ini adalah salah satu ini bisa jadi ya bisa jadi salah satu alasan kenapa. Bapak Deoli Payumara Jadi kalau saya melihatnya ini masalah Etika dan komunikasi Nah Yang pertama adalah Sebagai pengacara pengganti Pengacara yang baru Yang ditunjuk oleh Keluarga melalui baris krim Yaitu Pak Deoli Payumara Itu bagi saya kurang komunikasi dengan pihak uh, tim sus ya pihak tim sus yang menyelidiki masalah ini sehingga seakan-akan ya seakan-akan e mau buka mulut karena ya karena pengaruh atau ya ya pengaruh dari Eh, pengacara yaitu Deolipa, jadi seakan-akan menjadi pahlawan gitu. Bawa kasus ini atau berada eh, mau mengakui yang sebenarnya, ya seakan-akan ini jasa daripada pengacara yaitu Deolipa Yumara. Dengan cara apa selalu berbicara di publik? Tidak, yang seakan-akan jasa jasa. Uh, sama pengacara lah yang membuat ini semua terbongkar nah di satu sisi ada tim susun bentukan kapol dari baris krim yang terus bergerak yang terus bergerak dan di internal polri ada namanya uh, senior junior ada atasan ada bawahan nah ternyata disini atasan-atasan atau pimpinan-pimpinan yang ada di Mabes Polri ya di Polri khususnya mereka para tim sus yang sedang bekerja itu memberitahukan kepada Barada E bahwa wahai Barada E jangan kau tanggung sendiri masalah ini nah dengan adanya himbauan seperti itu dari para seniornya, atasannya atau dari penyidiknya, apalagi sama-sama uh, dari Polri, Baradae akan berpikir benar juga. Maka dari situlah barada E mau menyampaikan yang sebenarnya. Artinya ini adalah hasil jasa keinginan atau himbauan dari para tim sus dan Uh, yang mengikut di dalamnya. Ya, yang ketiga seharusnya setiap permasalahan penyelesaian masalah ini untuk menyampaikan ke publik terkait suatu uh, perkara yang harus did, didengar oleh publik itu harusnya berasal dari tim sus, hasil penyidikan tim sus. Karena apa? Ini sudah ditangani oleh tim sus Polri. Sudah ada yang menangani, mulai dari penyidikannya apa dan sebagainya. Seharusnya yang menyampaikan ke publik adalah tim sus, mungkin diwakili oleh entah Kabariskrim atau bahkan Kapolri. Ini yang saya lihat dari situ, ya kawan. Jadi ini hanyalah masalah etika dan komunikasi seharusnya Pak Dewi Payumara itu ya berkomunikasi dengan tim timsus atau mungkin dari Mabes Polri Krim. sehingga satu pintu informasi itu karena kalau terlalu banyak informasi yang liar maka publik juga akan berasumsi banyak ya jadi saya mengajak kepada saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jangan berpikiran yang aneh-aneh, kenapa tiba-tiba Pak Deolipa Yumara diberhentikan? Apakah karena begini? Oh, macam-macam langsung sih, supaya hentikan dulu kawan. Ya, karena saya sudah mencari informasi, ya Pak Deolipa ini dengan eh, tim SUS, ya yang kerja ini, itu saya melihat kurang komunikasi ya sehingga masing-masing pihak menyampaikan ke publik terkait barada e jadi namanya miskomunikasi nah akhirnya kalau, se, kalau seakan-akan pengacara yang membongkar ini bukan tim sus yang menyidik maka seakan-akan yang bekerja hanya pengacara bukan timsus padahal tim sus itu bergerak mengecek, menyelidik detail perletian waktu per waktu dan itu butuh waktu siang dan malam tanpa berhenti karena di bawah pengawasan sampai meyakinkan kepada Barada E agar Barada E jangan mau menanggung sendiri masalah ini jadi di sini harus bisa saling menghargai ya. maka itu saya mengajak kepada sahabat Korea Indonesia Mari kita ikuti perkembangannya Yang sedang disampaikan Yang sedang diselesaikan oleh Tim Sus Bentukan Kapolri Agar kita semua Tidak terbiasa menyampaikan Berita-berita yang tidak benar Ya, jadi ini hanya miskomunikasi Kawannya, kalau saya melihatnya Dan saya tetap hormat dan doakan Deolipa Lipa Yumara Sebagai pengacara Mantap, pokoknya mantap Ya sangat senang dan terlebih lagi kepada timsus yang sedang bekerja siang malam mengecek sana sini mencari pasti namanya timsus ya karena saya sudah bisa lah merasakan seperti apa tim sus itu saya bisa merasakan bagaimana kerja cara bekerja kalau dalam hal-hal begini karena saya pernah di posisi yaitu bekerja tanpa diketahui orang karena perintah untuk Menyelesaikan suatu permasalahan. Itu tidak tidur siang malam. Koordinasi sana-sini. Oh banyak. Administrasi semua. Itu tidak ringan kawan. Maka kita juga. Harus menghargai itu. Sehingga publik. Ya sehingga publik. Jangan selalu menjustis Oh Tim Sus tidak bekerja. otim oh, Tim Sus begini. Tidak. Tim Sus itu bergerak. Tenang. Senyap. Akurat. Dapat dipublikasi. Yang publikasi adalah. Perwakilan. Atau yang mewakili. Ya. Kita doakan, semoga ini semua berjalan lancar, kita doakan semuanya kawan, ya, kita doakan semuanya, agar sehat semua panjang umur lancar jeginya, dan yang yang sudah meninggalkan kita semoga diterima segala amal kebaikannya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Bagikan videonya kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Merdeka NKRI Harga Mati.